Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat soal dengan menggunakan kuisis. Namun, kita tidak membuat soal dari kita sendiri, namun soal ini akan kita ambil dari soal yang sudah dibuat oleh orang lain. Kita akan mencobanya sama kita masuk ke akun apa? Kemudian kita masuk ke quizzes. Di sini saya sudah ada kuisisnya nah, Setelah kita masuk ke akun kuisis Nah, kebetulan memang di sini saya sudah punya akunnya. Nah, yaitu Mr. S, Mr. Suhedra Nah, di saya sudah memiliki banyak sekali kuis-kuis uh, yang sudah pernah saya buat di sini karena saya mengajar uh, matematika di kelas 2 jadi soal-soalnya kita akan matematika kelas dua nah, di sini. Oke, okay, kita langsung masuk aja. Pertama, sebelum uh, kita akan membuat. Kuis, tapi bukan dari hasil hasil pembuatan kita sendiri, tapi kita akan membuat kuis dari kopian kuis-kuis e, yang sudah ada di kuisis dari e, semua kuis-kuis yang sudah terset di kuisis ini. Pertama, kita klik permukaan kuis. Di sini kita cari topiknya, contohnya kita akan membuat kuis matematika. Kita tulis matematika. Kelasnya bebas, sepenuhnya kelas 6. Nah, kita add, click enter. Nah, di sini akan banyak sekali contoh-contoh. Eh, atau kuis-kuis yang sudah dibuat oleh orang lain Nah, contohnya ini matematika kelas 6 Dibuat oleh Riani Siner Ini matematika kelas 2 Dibuat oleh Dede Permadi Nah, contohnya ini Ketika kita klik ini Di sini ada pertanyaan Ada 15 pertanyaan yang dibuatnya Yaitu Contohnya ada sifat asosiatif Bisa disebut juga dengan sifat Nah, FVB dari 72 dan 96 adalah damai lain Kalau matematika kelas 2 yang ini, nah, di sini ada 5 kali titik-titik sama dengan 35. Kita bisa melihat soalnya secara langsung di sini. Bisa kita tarik ke bawah, kita lihat bebas. Yang ini, matematika ini, kita lihat, bisa lihat juga kata ring. Nah, jadi kita bisa melihat soal mana yang akan kita ambil nah, contohnya ya sudah nih contohnya saya akan mengambil yang matematika kelas 2 nah ya nah kita akan ambil yang ini setelah itu baru kita uh, pilih yang mainkan maaf maksudnya kalau memang uh, di sini apa maksudnya ini kalau memang sudah kita pilih tujuan kita yang ini kita klik ini dua kali nah kita akan masuk ke pertanyaan ini pertanyaan yang uh, soal yang dibuat oleh uh, oleh Dede Permadi Dede Permadi. Nah, di sini kita akan lihat Soal-soalnya, nah, kalau kita mau mengambil soal ini, ya, kita akan menjadikan soal ini sebagai soal kita. Nah, tapi, yang nah, langkah yang harus kita lakukan adalah otomatis kita tidak menggunakan akun yang dipunyai oleh Dede Permadi, nah, namun kita harus menggunakan akun kita sendiri. Tapi sebelumnya, contohnya ada soal yang nah, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kita bisa mengeditnya. Kita klik edit, ya. Ataupun uh, ada soal, ya maaf, uh, ataupun soal ini akan kita atur menjadi soal kita sendiri, ya tetapi kita juga bisa mengeditnya contohnya nah kita akan mengedit soal yang ini nah, 8x5 nah karena ini terlalu mudah saya edit aja menjadi nah, kita kembali ke aku ya. ini mengeditnya seperti biasa saja sebenarnya 8x8 contohnya nah kita akan ke jawabannya jawabannya Disini 64, disini bisa 60, disini 64, terus 42, oke. Kita simpan, nanti pertanyaan itu akan ubah otomatis, menjadi 8 8. Nah, kalau memang kita sudah... Hmm, Editnya secara benar dan sesuai dengan keinginan kita sudah lengkap mau yang mana mau berapa saja yang kita edit silahkan bebas. Nah setelah itu, nah karena ini sudah milik kita, nah ini udah kita atur dulu ini secara umum karena ini harus bisa dilihat oleh semua orang. Karena otomatis soal ini akan dikirim ke siswa kita, sehingga mereka bisa melihatnya. Oke, ini bisa bahasa Indonesia, ini tadi 60 detik ya per satu pertanyaan. Ini sebenarnya bisa kita ubah. Satu pertanyaan membutuhkan berapa menit, berapa detik, terserah kita. Nah, contohnya kita ubah jadi 2 menit. Jadi satu pertanyaan itu nah, memiliki durasi waktu selama 2 menit. Okay, kalau kita sudah kita ubah nah, kalau memang ini semuanya sudah selesai nah, kalau memang sudah selesai kita tinggal keluar nah, kita sudah masuk lagi ke sini nah, tadi udah hasil ada hasil editor kita yaitu 8 kali 8. Nah, kalau memang sudah selesai, editnya kita langsung simpan ya kita menyimpan. Nah, contohnya saya akan menyimpan hasil yang tadi itu di PAT 12 saya sudah membuat. 3. Kita hasilnya di PHJ dari penilaianalian, simpan di sini kuisis dan selesai. Nah, kalau sudah selesai kita akan melihat. Uh, kuis yang tadi yang kita ambil dari orang lain apakah di kuisnya ada atau tidak di sana oke okay, kita akan melihat sini masuk ke kuisku sini otomatis pembuatnya dibuat empat menit yang lalu oleh aspi suhendra nah, tadi bukan dibuat oleh dede lagi Nah, ini pokoknya sebenarnya foto ini bisa diubah ya bebas kalau itu apa aja. Nah, di sini coba kita buka klik dua kali. Nah, apakah ini kuisnya? Oke, ternyata ini benar adalah kuis yang tadi kita edit. Ini ada 8 kali 8. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.